Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di channel The Official Terima kasih saya ucapkan Kepada kita yang baru bergabung Dan men-subscribe channel ini Baiklah pada Kali ini Kami akan menampilkan Ataupun Meliput kegiatan wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana Unan yang sangat meriah sekali, momen yang sangat ditunggu-tunggu, yaitunya di sudah ataupun mengakhiri masa pendidikan mereka, baik itu di sarjana, tingkat sarjana, ataupun di pasca sarjana. Baiklah, bagaimana keseruan ataupun emaknya kegiatan ini? Kita pantau terus di channel Deddy Z official. Selamat menyaksikan. Sair yang balam Jo Barabah, Barabah lalu balaman. Sair yang salam Jo Sambah, Sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kalau ambo kemarabah, bilang orang koto marapah. Baringin patah katinpo, jatuh pada rai si bungorampai. Tak kalau ambo kamenyambah lah tasuruh jo urang banyak sarato urang dan basamu, bukannya ambo tadi pandai indah carano alang kepalang labih boh di tengah-tengah tibo -tengah, di limpek urang nan rapek buruang sinura buruang sinuri manari-nari di ateh tamatan sirik galak pinang manari macaliak rombongan nan Tanam sirih juta buku udang, tanam kerakok di halaman. Cabai la sirih, gatok la pinang, pisok rokok pemenang tanggung.